Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwani rahimakumullah. Saya lagi baca-baca buku terbaru saya, solusi. Eh, buku terbaru saya solusi. Kemudian membaca nasihat Imam Ja'far Al-Sadiq radhiyallahu anhu tentang empat hal yang sering dilupakan seseorang ketika mengalami empat peristiwa. Yang pertama. Orang yang diuji dengan rasa suntuk atau susah hati, mengapa dia tidak mengucapkan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu Biasanya kalau habis sholat witir ini kita baca, Ya hayu ya qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta inni kuntu zalimin kata Imam Jafar saya heran ada orang yang merasa suntuk, susah hati nggak enak hati, ya galau kenapa dia tidak membaca doa ini, sementara di Al-Quran dijelaskan ketika Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan paus dalam kegelapan samudera, kegelapan malam kegelapan perut ikan paus Nabi Yunus membaca La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minna zalimin Maka Allah nyatakan Fasta jabna lahu wa nadjainahu minal gham nunjil mu'minin Dan demikianlah kami selamatkan Maka kami telah memperkenankan doanya Dan menyelamatkannya daripada kedukaan Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman Al-Ambiyya ayat 88 Nah, rahimakumullah Nabi Yunus Alaihissalam kisahnya banyak sekali pelajaran ya banyak pelajaran yang terdapat dalam kisah Nabi Yunus Alaihissalam salah satunya adalah bagaimana ketika beliau akan dibuang dari kapal ya akan dibuang dari kapal karena ada badai yang luar biasa kemudian satu kapal itu penumpangnya sepakat harus diundi nanti yang keluar itu yang dibuang Ya agar badannya reda, Maka saat itu Setelah diundi jatuh pada Nabi Yunus undiannya jatuh pada Nabi Yunus alaihissalam. Anehnya seisi kapal itu Menolak mengatakan Jangan buang ya jangan buang Orang ini jangan buang beliau e, Mereka tidak kenal kalau Beliau seorang nabi gak kenal bahkan Mungkin sebagian besar nggak tahu namanya Ya gak tahu namanya tetapi mereka Sepakat yang ini jangan dibuang Kenapa? Walaupun belum lama Nabi Yunus Alaihissalam berada di kapal tersebut, ternyata budi pekertinya, akhlaknya, tutur katanya, sikapnya, perbuatannya, pancaran cahaya di wajah beliau, Alaihissalam telah membuat seisi kapal jatuh cinta. Ya, membuat seisi kapal jatuh cinta sehingga mereka berkeberatan kalau beliau dibuang. Mereka pun minta agar undian diulang. Bayangkan ini padahal semuanya kan terselamatkan nyawanya. Kalau Nabi Yunus dibuang kan semuanya selamat nyawanya. Tapi mereka nggak mau selamat sementara orang baik ini, orang soleh ini yang jadi korban. Mereka nggak mau. Ulangi saja. Biar salah seorang di antara kami yang, yang jadi korban yang dibuang. Jangan yang satu ini. Ini adalah sikap hati yang luar biasa. Meskipun belum lama mengenal, ya tetapi sudah bisa jatuh, jatuh cinta kepada Nabi Yunus alaihi salam. Di sini ada pelajaran yang sangat menarik bagaimana hebatnya Nabi Yunus. Ketika uh, beliau itu menjalani kehidupan bersama orang-orang yang tak dikenal Menjalani kehidupan bersama orang-orang asing ya, Menjalani kehidupan bersama orang-orang yang baru ditemui ya Beliau bisa uh, memberikan kesan yang sangat mendalam di hati mereka semua Dan pun diulangi sampai tiga kali Ternyata tetap yang keluar Nabi Yunus Alaihissalam Dan Nabi Yunus pun memaksa agar beliau yang di, dibuang Nah saat beliau dilempar uh, laut uh, dengan penuh rasa haru ya di dilempar laut maka saat itu tiba-tiba muncul ikan besar raksasa ikan paus kalau kita sebutnya yang menelan Nabi Yunus tapi menelannya dengan lembut dan samudera ke pedalaman samudera di dalamnya samudera itulah tidak tidak resah tidak bingung tidak galau nyantai duduk tawadzuh pada Allah subhanahu taala mengucapkan la ilaha illa anta Gak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah Subhanaka Maha suci engkau Inni kuntu minal Sesungguhnya aku termasuk dalam kelompok orang-orang yang telah mendolimi diriku sendiri Ikhwani rahimakumullah Walaupun kalimat ini bukan doa Gak minta apa-apa Tapi Allah menyatakan dalam Al-Quran Suat Al-Ambiyah ayat 88 Fasta jabna ya, Dan kami kabulkan permohonannya Nabi Yulus gak minta apa-apa Tapi Allah katakan Fasta lahu kami kabulkan permohonannya. Nah, al-iqtiraf mengakui ya mengakui kesalahan walaupun nggak uh, ada nabi yang berbuat dosa ya, nggak uh, ada nabi yang uh, berbuat kemaksiatan. Ma'sum, Ma terlindung dari perbuatan dosa, dosa dan maksiat. Tetapi introspeksi diri, ya menganggap dirinya punya salah, menganggap dirinya punya kekurangan, nah, itu maqamul azim, suatu pangkat yang tinggi, iqtiraf. Nah dengan introspeksi diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah Allah taala memberikan solusi. Ya, memberikan solusi. Apa yang sebetulnya diinginkan oleh Nabi Yunus alaihissala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci kalau kita uh, lagi mengalami yang nggak enak atau ada suatu perkara yang tidak menyenangkan, duduk ya, uh, menyingkir sejenak dari keramaian sendiri bersama Allah taala, kemudian Terbetul-betul hujamkan dalam hati La ilaha illa anta Ini kuntum minna zolimin Menyaksikan gak ada Tuhan kecuali Allah Aga maha suci engkau ya Allah Sungguh akulah yang uh, termasuk orang-orang yang zolim Introspeksi diri kita Maka Allah pun akan memberikan solusi Ikhwani Walaupun kalimat ini bukan doa gak minta apa-apa tapi Allah menyatakan dalam Al-Qur'an surat al ayat 88, fastajabna lahu. Ya, dan kami kabulkan permohonannya. Nabi Yusuf gak minta apa-apa, tapi Allah katakan fastajabna lahu. kami kabulkan permohonannya. Nah, alaiyyatirof mengakui ya, mengakui kesalahan walaupun uh, gak ada nabi yang berbuat dosa ya, uh, gak ada nabi yang uh, berbuat kemaksiatan, mausum terindung dari perbuatan dosa, dosa dan maksiat.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 atau ada suatu perkara yang tidak menyenangkan Duduk ya, Menyingkir sejenak dari keramaian Sendiri bersama Allah Ta'ala Kemudian Betul-betul hujamkan dalam hati La ilaha illa anta Ini kuntum Menyaksikan gak ada Tuhan kecuali Allah Agama suci engkau ya Allah Sungguh akulah yang uh, Termasuk orang-orang yang dolim Introspeksi diri kita maka Allah pun akan memberikan solusi jazakumullahu khairan